Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Tifa TV yang akan menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini bangun akan memberikan informasi dan vitamin-vitamin bahagia nih, ya seputar idola kita yang pertama siapa nih persahabat ya yang tentunya terharu bahagia saat melihat penampilan idola kita, lesti bilar duet bareng romantis nih persahabat ya, masya Allah. Apalagi di momen duet, akan bilar lus lus perut bunda ya, masya Allah semakin membuat kita bahagia nih persahabat ya. <gülüyor> dan kita lihat persahabat ya di postingan rasa sekelas 24 lar ini ada kalimat caption yang dituliskan udah lama nggak baper-baperan kayak gini bahagia banget rasanya hati lihat mereka wah bahagia banget persahabat ya banyak dibajiri komentar banyak respon dari para fans sejati yakni dari akun Instagram R underscore Hifza Darmawan mengatakan dalam kolom komentar terharu banget katanya tuh saat melihat duet romantis Leslie Pilar malam ini persahabat ya semua terharu bahagia Alhamdulillah persahabat ya Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan dan selalu mendapat doa-doa dukungan -doa dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Persahabat ya setelah duet bareng romantis Kakak Bilar dan Dede Awasi Kejora ini lagi main bareng game persahabat ya bersama Mami Dewi Persik ya duh Alhamdulillah bisa bertemu dengan Dewi Persik juga nih di acara Shopee Masya Allah ya cute gemes banget tuh Dede Awasi dan Mami Dewi ini lagi main game bareng nih persahabat, ya di acara Shopee duh luar biasa cute banget ya dalam kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi tentunya suatu kebanggaan untuk kita semua. Amin ya robbal 'Alamin. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru dari akun Instagram Indra Yudhistira. Nipah sahabat, ya, perhatikan diunggah Om Indra ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Lesti pilar dan... King Nasar nih Pak Sahabat ya Di acara Sofi malam ini Masya Allah kita salva sama bunda nih Pak Sahabat ya, bunda baby L Yang selalu tampil cantik Yang selalu tampil luar biasa Spektakuler Pak Sahabat ya Apalagi, tentunya sekarang Sudah punya suami idaman Suami tercinta Kakak Bilar yang semakin hari juga Semakin ganteng Pak Sahabat ya Kita lihat di kalimat caption Yang dituliskan di postingan tersebut Sofie 111 11, Big Sale on SCTV Indosiar, Sofie ID, kangen sama suasana studio 5, apalagi ketemu sahabat-sahabat lama yang tumbuh bareng di studio ini. Let's see tijara, Rizky Jora King Bilar tuh para ya, tentu banyak sekali komentar yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram. ANS underscore Sofian score mengatakan, "Masya Allah, bumil cantik," katanya. tuh semua memang selalu sama bumil cantik ini, pas ya. Yang semakin hari semakin aur aurat aja nih, aura dari Dede si Kejora. Dan selanjutnya kita lihat juga ada unggahan dari IGs, -nya Kakak Kampilan yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto. Bareng istri tercintanya Dede Alasti dan Kak Sutanto Hartono di ya, Makin kinclon, makin gemes aja melihat idola kita malam ini persahabat ya, Alhamdulillah tentunya kangen terobati Mereka bisa tampil live di layar kaca Dan tentunya duet bareng Masya Allah selalu bahagia melihat idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita keunggahan dari IG Dedek Lesti sebelumnya, Dedek Lesti dua jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan video kakak Bilar nih persahabat ya yang sedang nyanyi Justin Bieber dan tentu persahabat ya di postingan ini. Kakak Bilar ini dimirikan dengan Justin Bieber nih pak sahabat. ya. Sampai kakak Bilar pun ini mengunggah sebuah postingan foto di akun Instagram pribadi miliknya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar Justin Bieber dan ada kak Seton nih persahabat Duh, ini gemes banget kakak Bilar Ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia nih persahabat. ya Kita salpon sama kalimat kansen juga yang dituliskan oleh kakak Bilar jadi menurut kalian aku lebih condong diri ke siapa? Biar aku tahu diri, terus langsung hitamin rambut katanya tuh. tuh Maaf ya Kak Seto, sahabat anak aku pakai fotonya karena tadi ada yang DM aku Kakak tetap terbaik, idolaku aku sejak kecil, tuh masalah banget ya Dan tentu di postingan tersebut dibanjiri komentar dan respon dari para sahabat Ada T. Fitri Karlina juga yang ikut berkomentar di postingan tersebut Wow, polem kata Fitri ya, poni lempar katanya tuh, masya Allah banget ya bikin ngakak aja nih Kelakuan tentunya dari kakak Bilar yang selalu saja membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, terus sukses dan semuanya diperlancar, amin ya rabbal alamin Masih menunggu kejutan dan judukan vitamin baru selanjutnya, jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Mengucapkan menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.